Tiga puluh tiga puluh tiga puluh, tiga puluh tiga puluh, kira puluh tiga puluh, tiga Pertamax tiga puluh, tiga puluh tiga puluh, tiga puluh tiga Mending mending ambil turbo aja. Cuma selisih 1000 doang. Turbo nggak antri. Pertama antri tetep sel bagus sih ya. cuma sel sama Vivo cuma ya sekarang pasti harganya disuruh naik lagi sel sama Vivo. Soalnya pom bensin soal apa pom swasta itu nggak boleh harganya nggak boleh di bawah Pertamina atau Setara Pertamina harganya, harus di atas Karena ya otomatis Kalau harganya lebih murah atau sama ya Orang-orang pada milih Shell atau Vivo Sekarang kita mau Keci biru dulu Ngeliat wer, wer udah naik mesin soalnya Lagi dirapi-rapihin Nggak tahu udah bisa nyala belum Kita lihat nanti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 ada-ada takut, Cuma ya, kita uji coba kehokian untuk bulan ini. Hoki bulan September ada enggak? Enggak ada yang bercanda. Enggak, tapi emang kalau jam-jam segini itu masih banyak polisi gitu. Apalagi hari Selasa. Kalau weekend mah enggak terlalu banyak sih, jarang-jarang. Senin-Selasa itu masih banyak, Cuk. Soalnya awal ini kan Minggu Nah, jauh lagi, eh, ya, Cibiru. Sekarang kita pakai MX King ini. Hanya enak, ya pakai motor ini. ketagihan bosen pakai Supermoto terus. Sekali-sekali pakai ini, enaknya pakai motor ini tuh apa ya? Seneng aja gitu sama modelnya MX King deh. Apalagi warnanya ini biru, biru-biru apa gitu. Kalau body trail bisa dicet mah udah dicet kayak gini cuma kalau dicet pasti ngelupas soalnya bahannya kan lentur kalau body trail nggak kaku kalau motor-motor gini kan bodinya keras emang jadi ya bisa dicet coba motor kayak gini bodinya ditekuk nggak akan bisa ya. ditekuk mana yang apa yang ada patah kalau body trail kan ditekuk nggak akan patah ya. makanya itu nggak bisa dicet mungkin bisa cuma nggak akan awet karena ya kalau body trail tuh warnanya itu bukan warna cat warna asli bahan emang emang bahannya itu aslinya warna itu gitu misalnya bodinya warna biru ya bahannya aslinya warna biru gitu bukan dicat biru kalau motor-motor biasa gini kan bodinya kan dicat dari pabrik uh, macet cowok nyoret ceritanya Cuacanya lagi bagus, nggak panas, nggak hujan, nggak mendung juga sih. Tenaga atasnya tuh ini apa enak, soalnya kalau udah RPM atas tuh langsung tenaganya tuh keluar. Hmm. Cuma kurangnya di awalannya aja tenaga awalnya rada apa rada apa sih namanya? Bukan lemot sih kayak nggak ada tenaga bawahnya. Jadi harus gantung RPM tinggi nge, baru tenaga keluar. nyobain top speed kan pakai motor ini, terus helmnya pakai helm cross kayak ini. Ya. ini kan pakai helm cross, soalnya nggak ada full face. kalau adanya half face, half face mau naruh kamera ribet. itu kalau top speed pakai helm cross, terus saya kayak gimana? Ya. dua, ini apa? leher harus kuat, nahan tarikan angin. soalnya kepala tuh ketarik-tarik, karena kan helm cross kan ada topinya kan. Jadi kepala tuh kita harus nahan posisi gini ke bawah biar nggak ketarik ke belakang. Kan baru dibilang ada polisi, Juk. Terus tangan tuh harus kuat megang stang gitu. Cobain deh apa speeding pakai helm cross. Uh, itu he, leher pegel lah saya apa? Lehernya ini apa pegel rasanya Ketarik terus sama angin. coba mau mau gimana lagi? Saya tadi keluar tuh jam 5, cuma jam 5 jam 6 lah. Cuma takut sorean. Emang kalau motor-motor kayak gini tuh cocoknya keluar tuh jam 5 jam 6 aja. Aman gitu. Ya, kalau hafal jalan-jalan tikus mah nggak apa-apa. motor kalau posisi diam tuh yang kopling kebanyakan susah netral ya. apa pernya kurang neken gitu kebanyakan pasti banyak yang gitu motor-motor ya, kopling apalagi yang cc apa yang 250an kalau kondisi motor berhenti itu pasti susah netral gitu posisi motor diam maksudnya jadi kadang harus matiin mesin dulu baru bisa netral keras gitu kalau posisi berhenti tapi kalau posisi jalan enggak enggak tahu kayaknya per kopling ya. neken benar-benar atau gimana. Kepanjangan atau kependekan juga nggak tahu. Kita lewat jalan tikus. Soalnya tadi di lampu merah sana ada polisi. <laughs> Udah kelihatan dari Jawa ya warna hijau. Sebenarnya takutnya dia cuma ini doang sih knalpotnya kenal potnya berisik soalnya kalau pakai supermoto mah hajar berani ngeroboh Karena kan knalpot yang supermoto kan kalau r apa lari-lari 30 20 kayak gini kan nggak ada suaranya tuh so masih mendem lah nanti keras tuh kalau digeber ya kalau ini kan tuh ini aja masih keras ya lari 20 aja kayak sejuk gitu hari ini. Ku ini kayak beda gitu. Suasananya kayak sejuk. Kemarin-kemarin mah panas. Kalau nggak panas hujan. Cuaca kayak gini tuh yang enak, kayak Buat motoran sore-sore ya sore, kan. nggak hujan, nggak panas. Sejuk kan? Aduh, di sini patut waspada, Bos. Biasanya ada, biasanya ada Pak Polisi. Baterai kamera mulai melemah. Mari kita ke pinggir dan ganti. Tuh, macetnya tuh dari sini sampai ke ujung sana. Bukan ujung sana, masih jauh, yuk. masih kalun-alun di sana lagi. Kita ke pinggir dulu, ganti baterai kamera. Tadi habis ganti baterai. Sama sekalian nunggu tadi ada polisi disitu ya, polisi ada tiga orang kalau di disitu. Terus di depan sini itu tadi ada empat orang, empat orang, empat tiga orang sih tadi. Berhenti juga mereka nungguin apa? Polisinya bubar dulu. Soalnya yang berhenti itu plat luar semua, ada yang platnya plat G, ada yang Z, terus sama F kalau nggak salah. F sama I ya, plat G satu, plat Z dua sama plat F satu orang disini sini tapi. Mereka nggak berani lewat cok. Akhirnya ada yang dua orang muter balik, ada yang satunya udah jalan. Soalnya kalau di Bandung plat luar tuh pasti ditahan, ditilang. Bukan ditilang sih, maksudnya ditahan kalau lewat depan polisi karena kan dicek kelengkapan semua. Takutnya indikasi motor curian dari luar kota gitu. Soalnya lagi marak kan waktu itu, lagi marak motor-motor curian dimasukin ke Bandung gitu. Makanya. Ini. Kita beli minum dulu. udah dekat di atas. <tuh> ganteng gini motornya ada. Biru emang yang warna biru mah pernah gagal. Ain tadi ngomong kayaknya kekerasan ya sampai kasirnya ngeliatin, <gulau> tuh kasirnya ketawa-ketawa, jikai ketawain cok. Ini orang, ini orang gila apa gimana ngomong sendiri keras lagi. Hahaha. <tuh> <tuh> <tuh> kita lanjut lagi udah mau maghrib cu setengah enam kayaknya ganteng gak nih motor kelihatan ganteng kan gagah gitu ah jadi pengen kamu sih jangan ganteng ganteng atau enggak sih emang emang dari dulu suka emaking. making dulu punya terus jual beli WR masa ya sekarang jual WR terus pilih e making lagi kalau bisa makan nambah, jangan dijual wah motor Aing co sudah berdiri dengan mesin cuma ini kayak selama pake kipas radiatornya kok nggak pernah nyala gitu kayak e, gak ada suaranya guys. Teman. Turun lagi? Hah? <tuh> <tuh> Turun deh. Bari rapi? rapi? naun. Mesin <tuh> Ya, ya dikepaket. Naun itu Hah? Paket naun? Itu eta buat settingnya ecu settingnya cu bagus orang bisa memakai komputer bisa nya iya baru dikirim bagus orang ngetah pakai nown iya pakai nown makin setting kada, tadi oh. 628 dan turun bling pakai yuk rc2 yes. <laughs> berarti tinggal naon dia itu iya aku bawa banyak Pokoknya oh, bawa dong guys Finishing setting finish, finish. Finishing setiq, setiq. Kan dia ke kameranya itu on vlog itu sih. On vlog, Weh, mado, <laughs> Hello guys. Ah. Hello guys. Oh ini mesinnya. Ini nih. Nah jadi ini nih. Ini headnya BRT kemarin yang gak pasang Tuh. Oh udah nyala berarti tadi mah. Udah aman udah nyala. Tuh VVA-nya dimatiin. Gak pakai VVA lagi berarti. Udah gak pakai VVA. Oke okay, sekarang kita balik. Ini tadi baru habis disetting lagi ya Tuh WR. Nanti nunggu beres lagi. Lagi di turunin lagi dirapi-rapihin lagi mesinnya pokoknya ya udah tinggal dikit lagi lah WR pokoknya <tuh> kita bawa pulang bawa balik sekarang kita pakai ini dulu pulangnya <tuh> emang ini motornya orang tuh mau dibalikin ini tadi beres di setting ecu nya lagi ecu nya pakai juken 5 ternyata nah susah gua dulu HP guys channel ya. ya udah mampu aku tadi spek idamanmu HP mana oh, ada lumayan Anjir nih motor tadi di setting itu sekalian di Dyno tuh dapat nya tuh dapat berapa tadi 29,5 29,5 horsepower torsinya dapat tadi berapa ya Dua puluh, dua puluh lima, dua torsinya, dua puluh nm. Atasannya ngeri, ini motornya emang kerasa sih dipakai teh. Atasnya tuh apa ya? Minta nambah terus aja, atasnya tuh kalau jalannya panjang aja, mungkin tembus 160 enam 160 lebih kayaknya kalau jalan yang panjang ya gerimis Cuk sekarang kita pulang, nanti kita tes kalian di Skarno Hatta yang mampu aku jadi sepe idaman mampu sepe Wah, tenaganya enak pisan nih motor Iya, nda mampu. Aku pengen motor ini. Ah, difoto hai. <guruh> Sekarang kita balik. Sekalian -sekali, nyoba motor. Nino, yang ngga mampu Aku Dadi sepe Idamanmu motor kayak gini yang saya maksud gitu. Ganteng, kencang gitu. Tapi aman buat harian gitu. Cuma ini kalau ecunya ganti pakai ARASER atau UMA kayaknya lebih enak lagi. Ini pakai Juken, Juken 5. Dan Juken 5, apa Juken 5? Eh, apa? Juken tuh penyakitnya settingannya suka berubah berubah terus kadang suka error gitu. Settingan suka berubah-berubah, suka error sama kadang tuh suka di, susah di settingnya Kalau Araser atau Uma, buh, itu LB enak lagi, cuma ya emang harganya juga lumayan Kalau Araser yang agak mahal sih, kalau Uma kayaknya agak-agak murah Uma. Di bawahnya Araser harganya kayaknya Gampang gitu di motor, ya? Ya, orang mesinnya udah gas. Ya, coba standar tuh gigi 2 naik cuma harus pelan motor pelan gitu pelan pisan biar ada tenaga <Song> Yonda ya, mampu aku dari spek iDA Motor kencang tuh bawahnya barbar terus, yuk nggak bisa gitu santai. Udah emang motornya yang minta digeber ya? Hujan cuk, sampai sini langsung hujan. Mau makan padahal, kita makan dulu lah, lapar.